tanpa batas, kali ini saya akan membuat tempe kacu langsung aja guys, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah seperti tempe terus tepung terigu tepung terigu dan juga garam ada ada juga telur terus yang terakhir tepung roti oke aja, langsung aja kita siapkan untuk membuat tempe kacu guys ya yang pertama kita pecahkan telur dulu kita tuangkan telur dulu kita kocok ini sampai halus sampai halus jangan masih ada putihnya jangan ada ya guys sampai halus benar-benar halus oke kita pecahkan terus Tempenya kita siapkan, kita kepas. Ini saya menggunakan tempe ini dari Jawa, oleh-oleh dari angka saya. Guys. Tempenya tipis-tipis ya. Tempenya tipis-tipis. Ini tuh tempenya tipis. Ini tempe dari Banjar kalau tidak salah, guys. Di Parung tidak ada, di Parung Bogor. Oke, guys. Nah. Selanjutnya kita akan nyakan proses cara memangku tempe menjadi tempe kacu ya guys Yang Pertama, burung terigu Kita siapkan Ini, Garam Ini udah Dan tempe kacunya Nanti step by step Oke guys, tempenya langsung kita bumbuin aja Kita kasih garam ya kita Garamin Ini garam padanya ya Kala rata terbalik balik ada remi lagi sampai rata ada lagi olak balik guys ya ya rasanya rasanya rata oke langsung aja kita masukkan ke tepung oke guys oke kita tepungin tepung terigu dulu ada tepung terigu yang tipis kita masukkan ke telur masukkan telur seperti ini rata oke guys setelah selesai kita panggang, hasilnya seperti ini tadi ya e, langsung aja siap kita goreng tunggu hasil nanti ya oke kita siapkan minyak dulu oke, oke guys kita panaskan minyak dulu tunggu sebentar kita coba dulu udah panas belum oke okay guys udah panas kita langsung goreng tembenya aja ya guys ya oke okay, kita masukkan pelan-pelan ini goreng tembenya oke guys langsung kita goreng oke okay guys kita balik Tempenya. Oke okay guys, sudah mewarnai warnanya dan mulai kuning kemasan ya Kita lagi akan kita angkat Oke okay guys ya, kita balik-balik biar warnanya rata guys ya kita mau sedikit matang, oke guys ya, ya kita harus selalu bolak-balik warnanya rata ya, seperti ini. Oke guys, temennya udah matang, nih kasih susunannya langsung, tempatnya. Oke, okay, terima kasihnya sudah tadi. Oke, okay, terima seperti ini guys ya Selamat Anda mencoba di rumah Dan terhasilkan TBKC ini Untuk keselamatan Anda Jangan lupa subscribe Like dan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya Oke, okay, terima kasih Sampai ketemu lagi di channel berikutnya